Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga anak-anakku sehat selalu ya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, hari ini ketemu lagi ya dengan Ustadz Rifa. Kita akan belajar Galileo. Dengan materi pengelompokan tumbuhan Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Ayo kita mulai pembelajarannya hari ini Siap ya Baiklah anak-anakku Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pengelompokan hewan Nah saat ini kita akan belajar tentang pengelompokan tumbuhan Pengelompokan tumbuhan itu didasarkan pada satu, yaitu habitatnya atau tempat tinggal. Yang kedua dari jenis akarnya, yang ketiga yaitu jenis batangnya, yang keempat jenis bijinya, dan yang kelima yaitu bunga, dan yang keenam adalah jenis daunnya. Seperti apa pengelompokannya? Ayo kita ikuti pembelajaran berikutnya. Baiklah anak-anakku yang pertama pengelompokan tumbuhan itu didasarkan pada habitatnya ya atau tempat tinggalnya Nah untuk habitat dari tumbuhan ini dikategorikan menjadi tiga yang pertama yaitu habitatnya berada di darat sehingga disebut dengan tumbuhan darat. Dan yang kedua habitatnya adalah di air sehingga disebut dengan tumbuhan air. Sedangkan yang ketiga yaitu tumbuhan epifit atau tumbuhan yang tumbuh dengan cara menumpang pada tumbuhan lain. Sebagai tempat hidupnya, kalian bisa lihat pada gambar yang sebelah kanan, ya. Nah, itu yang dinamakan dengan tumbuhan epifit. Yang kedua adalah penggolongan tumbuhan berdasarkan jenis akarnya. Jenis akar di sini kita bagi menjadi dua, ya anak-anak, ya yaitu jenis akar tunggang dan jenis akar serabut. Coba anak-anak diamati gambar yang nomor satu. Ini adalah gambar jenis akar tunggang, ya bagaimana cirinya? Ciri dari jenis akar tunggang ini adalah bentuknya lurus ke bawah dan terus tumbuh memanjang dan membesar nah semakin lama semakin besar contohnya terdapat pada ubi, wortel, dan singkong sedangkan pada gambar yang kedua coba diamati anak-anak itu adalah gambar akar serabut ya. akar serabut ini e, bentuknya serabut makanya disebut sebagai akar serabut atau memiliki jaringan yang bentuknya panjang seperti benang. Nah, contohnya terdapat pada pohon kelapa, padi, dan jagung. Baiklah, anak-anak, berikutnya yaitu penggolongan tumbuhan berdasarkan jenis batangnya, ya, anak-anak. Ya, coba amati ketiga batang ini. Nah, tentunya berbeda, ya. Coba kita lihat dulu gambar di batang yang paling kiri. Nah, anak-anak, ini adalah contoh batang dari pohon pisang. Ya. Pohon pisang ini adalah termasuk pohon yang berbatang basah. Nah, ciri utamanya bagaimana? Cirinya yaitu lunak, terus berair dan ukurannya juga pendek. Ya. Siapa yang pernah lihat pohon pisang ya? Nah, batangnya kalau kita potong seperti ini anak-anak ya. Nah, itu ya. Berikutnya yang gambar di tengah adalah batang berkayu Nah, ciri dari batang berkayu ini memiliki kambium Yang fungsinya adalah membentuk kayu dan kulit kayu Nah, ini biasanya bisa kita lihat pada pohon jati Ya, anak-anak ya Atau pohon mangga yang ada di rumah kalian Dan juga pohon yang berjenis batang berkayu berikutnya gambar yang ketiga adalah contoh batang beruas nah dikatakan beruas karena membentuk ruas-ruas ya, terus e, ini tidak berkayu jenis batangnya dan juga bisa dilihat dengan jelas berongga, berongga itu maksudnya di dalamnya kosong ya dan umumnya berukuran pendek biasanya ini contohnya terdapat pada pohon bambu ya anak-anak ya nah berikutnya adalah penggolongan tumbuhan berdasarkan jenis tulang daunnya nah coba lihat gambar yang pertama yaitu gambar tulang daun yang berbentuk sejajar. Nah, maksudnya di sini apa? Anak-anak, tulang daun sejajar ini merupakan bentuk tulang daun yang memiliki susunan bentuk seperti garis-garis sejajar, dan tiap ujung tulang daunnya itu menyatu. Contohnya, terdapat pada tumbuhan, padi, jagung, tebu, dan jenis rumput-rumputan. Berikutnya adalah: Gambar sebelah kanan yang paling atas ya anak-anak yaitu tulang daun yang menjari. Maksudnya di sini adalah tulang daunnya ini berbentuk dan memiliki susunan seperti jari-jari tangan manusia ya anak-anak ya coba diamati. Nah, contoh tumbuhan dengan tulang daun menjari ini adalah terdapat pada tumbuhan pepaya, singkong, kapas, dan jarak. Berikutnya gambar kiri yang paling bawah yaitu bentuk tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip ini merupakan bentuk tulang daun yang memiliki susunan seperti sirip ikan loh anak-anak, mulai dari tangkai daun hingga ujung helai daun. Contoh tumbuhan dengan tulang daun menyirip ini adalah seperti tumbuhan jambu, mangga, nangka, jeruk, dan rambutan. Nah, nanti yang di rumah punya tumbuhan jambu atau mangga bisa diamati ya bentuk tulang daunnya berikutnya yang terakhir adalah contoh tulang daun melengkung nah tulang daun melengkung ini adalah bentuk tulang daun yang memiliki susunan seperti garis-garis lengkung dan ujungnya terlihat menyatu contoh tanaman yang memiliki tulang daun melengkung adalah seperti tumbuhan siri, eceng kondok, kuping kaca dan genjer ya Nah anak-anakku, penggolongan tumbuhan yang kelima adalah berdasarkan bunganya Pada tumbuhan itu ada dua kategori ya anak-anak ya Ada tumbuhan yang tidak berbunga, ada juga tumbuhan yang berbunga Maksudnya bagaimana ya Ustazah? Maksudnya seperti ini, coba amati gambar yang sebelah kanan ya Gambar sebelah kanan ini adalah salah satu contoh jenis tumbuhan yang dengan tidak berbunga Terus bagaimana perkembangbiakannya? Perkembangbiakannya adalah dengan menggunakan spora. Coba amati gambarnya ya. Titik-titik hitam pada tumbuhan ini adalah spora anak-anak. Nah, ini biasanya terdapat pada tumbuhan paku. Dan dengan spora ini, tumbuhan bisa berkembang biak. Nah, yang kedua, coba amati gambar sebelah kiri. Gambar sebelah kiri ini adalah contoh tanaman cabai, anak-anak. Ya, anak -anak, ya. di mana tanaman cabai ini adalah perkembangbiakannya dengan cara berbunga. Nah, selain tanaman cabai, ada tanaman yang lain yang perkembangbiakannya dengan cara berbunga, contohnya yaitu seperti apa mawar, jagung, dan lain-lain. Yang keenam adalah. Penggolongan tumbuhan berdasarkan jenis bijinya, ya anak-anak. Ya, coba amati gambar yang sebelah kanan. Nah, ini gambar apa, anak-anak? Biji apa ya? Betul, biji jagung ya, pinter kalian. Nah, biji jagung ini termasuk ke dalam kelompok tumbuhan berkeping satu atau yang disebut dengan monokotil. Nah, contohnya terdapat pada padi, anggrek, pisang dan jagung ya. Nah, berikutnya coba amati gambar yang sebelah kiri. Gambar apa anak-anak ini? Ya, pintar biji kacang tanah. Ya. Nah, biji kacang tanah ini termasuk tumbuhan dikotil. Apa itu tumbuhan dikotil? Yaitu tumbuhan yang bijinya berkeping dua atau berbiji belah atau bijinya ini bisa dibelah anak-anak ya. Nah, ini selain pada kacang tanah juga terdapat pada biji tomat, kacang panjang dan juga biji pohon karet alamin anak-anakku, materi tentang pengelompokan tumbuhan Ustazah Rifa cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga kalian memahami apa yang Ustazah sampaikan. Anak-anakku, jangan lupa habis ini ada tugas ya buat kalian di Google Quiz dikerjakan ya.